Baiklah, tombol yang selanjutnya adalah tombol RPP. RPP ini singkatan dari Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Kita tekan saja tombol RPP-nya. Di sini kalian bisa menemukan secara langsung dengan menuliskan pertemuan berapa, kemudian cari semester berapa, dan kemudian kalian bisa menuliskan materinya. Misal, perangkat lunak. Kemudian kalian tekan tombol cari, maka akan secara otomatis sistem akan mencarikan file yang kalian cari. Akan tetapi di sini karena belum ada filenya maka proses pencarian tidak bisa dilakukan. Dan selanjutnya, apabila kalian sudah mencari, kalian bisa mencari secara langsung di dalam tombol RPP ini. Kita akan coba ulang masuk dari pertama kita masuk ke dalam kelas online, kelas 7A, dan kemudian RPP. Maka akan secara otomatis sistem memperlihatkan rencana pelaksanaan pembelajaran informastika kelasnya Pak Sukur Di sini hari Jumat tanggal 17, kal pada jam kelima dan 6, pertemuan 1 semester ganjil, kalian akan mendapatkan materi mengenal pemfungsian perangkat keras, dan sebagainya. Dengan KD, pengetahuan mengenal pemfungsian perangkat keras, dan sebagainya. Tujuan pembelajarannya adalah mengenal pemfungsian perangkat keras, dan sebagainya. Metodenya online, media sumber belajarnya internet, kegiatan belajarnya daring, dan penilaiannya secara daring. Dari sistem ini atau dari menu ini kalian bisa melihat secara lengkap rencana pembelajaran yang Pak syukur atau guru lain buat di dalam sistem e-learning. Dan kemudian kalau misalnya kalian akan melihat halamannya selanjutnya, kalian tekan saja di sini menampilkan per500 data maka secara otomatis sistem akan memperlihatkan semua rencana pelaksanaan pembelajaran yang sudah Pak Syukur buat. Sampai sini, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.